Ia ya, jelas e ya, pulau suwun, iya pokok wong ya, senang elmu, saan dure senang wiri, kata, jota tapi wiri tan gue, nggwe, nggwe, nggwe, nggwe, nggwe, nggwe, nggwe, nggwe, nggwe, nggwe, nggwe, nggwe, nggwe, nggwe, nggwe, nggwe, nggwe, nggwe, So one pas ngaji, so tak kadah ni so one nak bin baru kayu pas cici cio kia ya, yah nya sudah milik publik, suasananya ngaji. Terus suasana nya ngaji, lah nak so terus maling ter suasana ni, kain jaminan sehat nopo -poh bosen, gak sehat, gak kelar renye aneh-aneh wawaneh, maksudnya tak ko barang-barang rap penteng, bener ko, nak kurang pegawai, malah tak ko, mereka musim pundi, musim nopo nih, musim tembako. <laughs> ni, musim tembakko, malah kadang tak ko, musim nopo musim hujan, wane kia yah nape dudusan nopo, cerita aduh. <laughs> Suswi rap penteng, woi tema tema rap penteng, mana ana hoi, zodiak uca bakas mo nui woi, serai patu, woi seneng kia hiyo do bo, ngaji, sliane koi, gak penting. itu ya kadang kadang, kadang kadang, ya sepuluh tahun bisa nui kadang kadang, woi temen kusup pen, suwi la, aja ngaji, sliane koi sa-sa sepatu woi woi. Nabi, dia sahabat Nabi, kenangan ini bu ngaji. Jadi sering ketemu Nabi, tapi suasana sebenarnya nggak soan. Itu yang salah orang. Sering ketemu Nabi, sebenarnya suasanya, suasana ketemunya di masjid itu ya Nabi ngaji. Nabi kalau ngaji itu rileks Ya guejul guejulkan, relax terus. Kadang ya tidak bodoh ini barang sahabat-sahabat. Dulu pernah cerita tadi, Nabi tidak bodoh sahabat, nanti. Tapi Nabi kan nggak mungkin ngelalas nabi bodoh ini. Tapi Nabi kalau sahabat yang bodoh ini, ya, biar neng orang Nabi kan, jodoh salah pantas jodoh orang Nabi dadi nabi ana cerita dajjal. So banu wong kelaparan kabeh ning akhir zaman. Kelaparan kabeh, kabeh wong butuh mangan. Kelaparan, kehausan jare nabi. Us bahane akhir, akhir zaman. Ya ana sahabat sing, astagfirullah, gak gaweti. Pas iku dajjal teko, siji jare kanjine nabi, sedhewe nabi. Dajjal teko bawa roti sama minuman. Us betapa menariknya dalam keadaan seperti itu. Nakulah, nah, gula minuman itu dajal, gula merokok itu kecil, ngerokok. Karena apa yang dikatakan dajal ngerokok adalah suaraku, dikatakan suaraku adalah, jadi dajal itu bawa ngerokok besok ngerokok. Jadi, sebab dia cari kan ada di takok, gue mau takok, tapi kecilnya tapi takok. Kecuali dia ke tako. butuh nih ngerokok, loh, caranya dia gue mau pergi. tapi kok tertarik, bahkan semua Dajal. Gitu, kok kangen, mentah, <laughs> aku. Woi wae aku rek sopo nangis kan. Nabi ku ya rileks, tenang ae. Nek dajal teko, iki dhewe Nabi ku apal hadise, nak dajal teko kok aku cek urek aku cek sugeng. Fa hajiju Aku sing lawan dajal. Kowe tenang ae. aku jenenge pemimpin sejati, tenang ae. nak dajal teko, aku cek sugeng, tak aku sing lawan. Kowe kan gak level nah Yung. Nek aku wis gak ono, fa wau fa wau khalifati khali, angkum, opoh nggo sing ngurusi dajal. Ono sahabat nggo nguri, ya ra butuh sahabat. Ya Rasulullah. Bogetan mawon, maksudnya Bogetan mawon di nego. Kalau tak mangan roti ini dajal. Gue tak OB, tapi aku tetap iman. Bariku tak bodoh nih. Uang dajal mawon, maksudnya uang uang dajal mawon. mau dicuri dajjal, kan gue <laughs> tentu Tapi akhirnya gue yuk. Napi udah dicuri tokyamat, bos jasad nonu. Gara-gara selingan mau. <laughs> jadi sudi napi setuju. Sugeng dalam nak dalam kadamane si sahabat ini wis mikir ad-darurat tubihul. Ad-darurat itu iman mantek Kau apa kok ida usul fikih mantek. Ngeten, nek kelaparan banget tapi kelaparan ngeten mawon. Kula nek dirayu dajjal sing mangan kudu kan kon salate mangan kan pakete kudu kafir ngafiri Allah, iman ben. Kula tak muni yo Nabi, kula bodho ni. Wong dajjal mawon. Nguyu akhir Nabi. coro joro sono-sono hae. Jadi jangan kira Nabi itu terus uang sewanu buatan. Maksudnya ya sering ketemu tapi tidak sewan. Karena Nabi memang miliknya umat. Jadi kalau ketemu ya di Sufah itu teras masjid. kadang Nabi hanya ngetikan Abu Bakar sama Umar. Terus sahabat do cerita macam-macam zaman Syiria. Zaman Syiria itu, nah cerita lucu-lucu tuh kan, kuyan disinggung fleng anti nuatku. Ini. Oh rara aku, kuyan untuk marah, marah ini? <laughs> Wahai terus fayat khudu Nabi Amril jahilia fayat hakun mereka cerita zaman jahilia kemudian mereka tertawa tertawa terus Nabi wajat hakun mimayat hakun Nabi akhirnya ikut tertawa ya rela kan gitu. kedua rokok terus waneng dalamnya Nabi ganggu suasana keluarga istri anak itu ndak ketemunya di di sufa itu di di terasi jadi akhirnya Nabi ketika di dalam ya benar-benar terjaga privat di dalam makanya latat khudu buyutan Nabi illa ayu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 kalau keadaannya seperti itu ya Rasulullah, Wah, kenapa kita enggak makan saja dulu? Bariku dajjal tak tak bodoh nih ngapusi, kan ngapusi dajjal nanti. Nah, kini dipecahkan pih, hukumnya ngapusi. Jadi ya riang, jadi di sini gua riang, yo yo relax. Ya karena tadi apa? Ya karena tadi memang kesalahan-kesalahan sahabat itu ya rileks. Tapi itu saya bilang lagi itu di Sufah, bukan di dalam di mana di Sufah. di Sufah itu teras teras masjid itu Nabi kalau sudah di situ relak sekali karena ya, sampai macam-macam <laughs> sampai pertama di syariat nanti celono ngerti celono ya sarawil itu ya, celono ya gara-gara ya. itu Nabi di benua masjid itu kadang suhabat keturun terus yufdivar jauh ilas sama <laughs> senabidu gocong-gocong kato nah, anda jeng jeng Nabi Bro. Nak posisi turu aja ngene-ngene sing yufdi farjahu ila sam. Ya tentu kowe ra sabe nang no, Nabi ora ya ora, so, Nabi ku ya ora berso detel tapi ngerti arahe. Gitu. <laughs> tentu Nabi dak berso itu, maksudnya dak berso auratul rajul enggak berso tapi tahu kelakuan ngene iku akan menjadikan yufdi farjahu ila sam. Terus nang ngeditan misalnya layat taqiw hadium enggak ada, layanum hadium enggak ada akhirnya semuanya itu disyariatkan celana besar-besaran sampai nabi ngedikan Sarawil itu liba su'abikum Ibrahim karena pertama penemu celana itu nabi siapa Ibrahim kalau dalam khazana Islam makanya terus ada tewok Arab itu ya sarungan, baru gue je celana. terus sadarnya gay-gaya kuno juga pakai apa celana. maksudnya yang saya buatan sempak ya memang celana jadi lebih apa ya lebih astar ya lebih yang ditutupi lebih bah lebih banyak. jadi nabi itu rilek laki-laki itu menguntungkan Islam Bakas aurat nguntungkan Islam Bakas halalnya nikah menguntungkan Islam Bakas ngeritik zina menguntungkan Islam sementara orang berdoa orientasinya dirinya tentu baik ya tentu baik kalau baiknya sih baik tapi gak kelasnya dibanding sing mengajarkan halal haram ya tentu baik tapi ndak kelasnya seorang tidak kelasnya dibanding sing menghentikan apa halal-haram Wong ndelok sing polo dhewe. Dungu ora penting cangkemmu sing ngomongono sapa <laughs> wae bocah. Bocah kok angel temen benerno kowe. Angel ndrangno wong bidhol wae angel. Senengane nyimpol ngaji ra ah, paham kok. <tuk> nah, ame-ame tenan saiki. tapi resiko dadi toko wong do nyimpal aku kadang eh, bingung aku sing duwe narasumber ra paham kok terus do nyimpol wae paham. Ya, dadi bingung aku. Tapi swakara amruwe kok derom. Mature, pengiran keresani mo no es serai patre pat, tapi spe niko nasi rapi dorabe do nyoni mo, lo ngaci kue ora fa am, dari sana ngane mo, misal itu tu a itu enggak penting, som penting ngaci, kue ngaci ora fa wis misal ora sasim bol, lo es mau ngaci moro mo no, mau nara fa am, sital men ne, kue sasim kono ai, per kue yo we, sasarosa nyim bol, lo ribet kemarin ya, oke milah ya, dite, ileng, ileng, ya karena kelebihannya orang menerangkan halal haram tadi dia ngomong atau mengkampanyakan apa yang menjadi keinginan Islam keinginan Islam itu tentu apa ingkarul mungkar mengingkari barang yang seharusnya diingkari dan melakukan satu kebaikan dan itu hanya bisa dijelaskan dengan ilmu misalnya barokahnya nikah orang jelas anaknya siapa sehingga yang berkewajiban nafakoi Siapa barokahnya aneka ini istrinya siapa yang wajib menafkahi siapa jelas tapi kalau zina ini anaknya siapa gak jelas istrinya siapa maka terjadi kekacauan sosi. sosial nah akhirnya Islam itu bangga be Wong Alim perkara nih dia yang bisa menjelaskan hikmahnya Islam mengharamkan zina mensariatkan neka nah untungnya kan gak terus Mojo Gusti Kalonyuan Bujai terus kan Abu Jumayu bepiy. Kan si untung kue, tok ba, mbomotis bateri pengiran sing untung kan? Untungnya Islam? Apa? Hidup dengan penjelasan pentingnya nikah, haramnya sifah atau haramnya zii, tos kuen rangu, oh, nikah, zainab milik siapa jelas, sri milik siapa jelas, anaknya anak siapa jelas, kewajiban nafkahnya kepada siapa, coba kalau perzinaan anaknya siapa nggak jelas, nggak si ngurun akeh, Nak keriting kritingnya anak iki tapi dijelo <tinyak> kan tadi bingung kok keriting tapi mirip kok mirip iki tapi irunge kok mirip iki apa hasil kombinasi wah bingung ibu ahli DNA wawah, bingung kan pusing menang kok naslahir sing tanggung jawab kelahirannya ibu sop jadi zinaiku ruwet lagi saya nerangno ya saya ngaji saya sih men egois bakas Dirinya, Ya ora classic. Bang ya, mana pasti nih, bersimbol lo tuh cara gus <laughs> pak tuh tuh penting tuh tuh ngomong ngono tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh ngan terang nopo bang, semoga terus pura pengiran, gak dispurah rabu, kelakuan nuno surat kalender, mau ngelanjutin, soalnya ngaji guys, buat nomor siji nopo ngaji, jadi ngaji gue dari nopo ilmu, ilmu gue pertama sing disebut abwah ketika nuno surat ikro, abwah nuno pas nuno surat ikro, ibu tuh dibakas dulu, ibu tuh akan nopo dibakas so ilmu, ikro Bismillahirrohmanirrohim kalak kalakal insaanamin baca itu menjadi kanta. Nah, dan ketika Allah mengenalkan sifatnya Sifat yang pertama dikenalkan diantaranya apa? Al insana, alam al-insana Malam ya alam Jadi Allah itu mensifati dirinya apa? Mengertikan manusia sesuatu yang manusia tidak ngerti Jadi hubungan Allah dengan manusia pertama apa? Hubungan el, ilmu Dari tidak tahu, kan? Jadi Surat pertama Aja bahwa Doa ibadia Nomor sekian Yang pertama dikenal Alam Al al-insana malam ya alam. allah adalah yang mengerti manusia apa yang manusia tidak ngerti jadi gak mana hubungannya allah dan hambanya pertama juga urusan ilmu ya pertama juga urusan apa ilmu mana ngaji gua ya lah ngaji gua kitab gua pulpen gua rekaman gua itu sudah sesuai perangkat ilmu dunia gua gua ngalim kurang apa nih kitab gua Polpen ngaji kurang apa nih se? nggak ada masalah dalam sehnya <laughs> berarti masalah ada pada siapa coba. <laughs> umumnya Kiai itu kan kadang masalah dengan gurunya ini kan tidak ada masalah. Sope singarobahmun, aku murtidahmun. Sope singarobkinor salih rokabe. Kan tidak ada masalah dengan sehnya. Ini masalahnya dengan siapa. Nah aku ini masalahnya pada si agus berarti waduk dengan siabe. Sowes yang salah aku, tapi kakak kita orang, kita orang, <tik> tapi <Sampai>, perangkat gue <tik> ilmu ke, gue cukup, gue mesgo kitab, kau pulpen, gorek, kamu, kurang apa aneh aja, gue nganji raba, kamu kurang apa aneh kitab ayo karangane wong top tenan, saya tidak pernah ngajar gitu, tapi wong apel-apel, kitab, so pos ngerawar ibnu Hajar al sekolah, niku guru, neses zakaria, alam suwari, jadi muridnya, nih, jadi sehol islam, jadi sehol islam yang dunia fakai hujani Zakaria Iku guru nih jenis ibnu Khazir al Askolani, senyara ibu Khori, senyaran kita pun tak bocoy, kurang keren ya. Ngaji kita besopo ibnu Khazir al Askolani, wong di wong plaret, wong di raro. <laughs> plaret berdua nyararo. Al Askolani wong, Askolani udahlah al Ardi mukod dasa daerah Palestina, tapi beri peteng Mesir, ngeliatnya itu Mekah tamat ini. Mas kurang apa nih? Jalalan di karang imam suwiti masuk mu di akhir abad sembilan imam jalalutin ku itap jalalan u tigut disertasi doktor neng undindi di sengiso jalalan mesti diklaris doktor tafsir u ibutin o ngalor ngitung gole gon go ngwar boh orang ngapari jejer yo mahus go jalalan se go pol pen khabar musti ne pinter kue bo lama disir lama disir kan gak go rekaman berarti kalah sak kelah sebab Lama, lama di Seoul, aku naik ke pintar, kok? Kok sop pintar lama di Seoul? Sebab, kok di Seoul atau grup? Oh, naik Oh nang -nang, cik, Rafah. Wajib aman, gak ya? Sama ya? ya? Sama ya? Bagaimana menjelaskan? Menjelaskan silatul rohim Memperarat halnya apa? Repot, repot Saya menjelaskan itu saya tidak akan disimpulkan Kalau kesimpulan itu subjektif. Jadi misalnya gini ya, beda ya Saya itu sangat mencintai, bukan sekedar mencintai Sangat mencintai guru-guru kita saya ini ruang ya. Saya sangat mencintai guru-guru kita. Ya utamanya guru-guru kita kayak Mas Saya Sarang, Mas Saya, ya semuanya semua Mas Saya termasuk Lirboyo, Blasius, Dokiri semuanya kudus, kajen, kerapiat semuanya kita mencintai menghormati. Juga sangat mencintai Saya juga mencintai Muhammad ya semuanya kita cintai. Cuma kadang-kadang kita mau tidak mau harus beda. Beda satu bawaan pemikiran, kadang bawaan zaman. Nah karena beda itu kita ngeritik. Tapi ngeritikan sebetulnya di hal itu saja apa? Di hal Kemudian orang menyimpulkan ngiranya dalam semua hal. sehingga ulama mulai dulu menak terima bahak, Nabi. Kue butuh penjelasan karena Nabi nak duko itu kadang ngendikan nak tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu. itu kalau begitu betul kan tidak ada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. gak sekedar pernah menipu rizkimu. We kok bodoh nih. Orang terima sekedar pernah rizkimu. We kok. kok bodoh. Nih? Wo, laisa minna tapi zaman itu lama sudah mentakwil laisa minna min tit, fitil lah. Di, di sisi itu apa? Di sisi itu. Misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering kritik Wahabi. Tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat kita setuju. Tradisi mereka merumah masjid haram kita. Setuju tradisi mereka menghafal kanan Kita setuju, tapi ada tradisi yang kita tidak setuju Misalnya mereka sering nggak pati Hormat sama ma'asirun nubuah Tempat-tempat berset Jadi jangan kira kita, jadi kalau kita Ngeritik ya di hal yang kita kritik saja Itu pun karena kadang bawaan zaman Bawaan versi, bawaan tradi, tradisi Terus kamu simpulkan Misalnya kamu simpulkan, Gus Bapak benci wabia Tidak juga dalam hal yang kita tidak cocok Yang kita cocok ya Cocok kayak tadi misalnya. Sen Muhammad tuh kalau ngarang kitab Meskipun beliau beda dengan babi Kalau muji ya biasa. Dalam hal yang sama. Apa? Dalam hal yang sama. Karena mereka bermakna. Ya misalnya. Sewu, misalnya Pengajian umum. Saya juga suka. Dari segi siar. Dari segi apa? Siar. Tapi ada hal-hal yang memaksakan. Itu mesti saya kritik. Mengkaruan keci. Lek ning di sokok. Pengajian akbar. Akhirnya dor Dertudaru rong wulan. Sedungi pengajian. Anggeruang ditarik. Ditarik. Tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar buatnya besar keuangannya besar itu kan memang enggak berat. Tapi kalau yang di soto pengajian gede, ronggulan atau telungulan. Oleh-dor tudor gitu. mau nganti ya agar uang dijalukine napa? Jogak. Padahal kampung situ enggak butuh pengajian besar karena wong butuhe cek mabadi lalu ya. pengundang kiai level apa? Nasional. Tapi karena panitianya yang angkuh, ya seperti ini harus dikritik. Tapi bukan berarti kita membenci, karena ya ada sisi baiknya. Misalnya si, si. nah nyimpulkan rezekinya gitu. Misalnya ada orang alim soleh, ketemu Wong Ayu di jalan tanya, sanging punti mbak, sanging beriki. Sebetulnya ini murni hakuljar, karena tetangganya dia takok berarti muamalahnya hakul, terus Wong Alime ya terbatas oleh Allah, orang Arab misal nanti dulurin sakadari. Terus bareng Rukhen Roh, oh nak ngono jaguan Mbak Wong Ayu boleh. Mbak <tuk> Wong <tuk> aku tahu ketemu Mbak Wong Alim jaguan Mbak Wong. Nah, iya. nah itu jengke kesimpulan. Kantor Sakara PD jengke simpul loh, sa Sakara PD.